Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuhu ala family Welcome to the channel, You beautiful people I hope you guys are having yourself a wonderful day In today's video guys, we're going to be reacting to a video title How do Indonesians feel about wearing hijab? This video is by Asian Bozum, the link is in the description So without further ado, now let's get started with the video Claire from Asian Boss. Hello Claire. Wearing clothing that covers the entire body and or face may seem completely foreign to many Westerners. Some countries like France have even banned burqas, making it illegal for anyone to cover their face in public places. However, in Ooh, countries like in Asia, where the majority of the population is Muslim. Wearing some form of headscarf is not uncommon. But have you ever wondered how the women who wear hijabs, niqabs or burqas feel about wearing these types of clothes? Today find wearing these clothes as stifling or oppressive as how the outside world view them to be? Our Bus reporter Ramsey hit the streets of Bogor to find out. Untuk penonton kita yang di global yang mungkin mereka <tosurna> mayoritas non-Muslim dan mereka mungkin masih bertanya-tanya apa yang sedang memakai saat ini. Boleh dijelasin nggak mbak sedang memakai apa? Namanya apa? Ini hijab, jilbab atau kerudung yang biasanya dipakai untuk menutupi aurat perempuan di bagian kepala. Kenapa ibu memakai hijab? Karena memang kewajiban menurut agama saya ini adalah untuk melindungi saya. Uh, ini ciri khas orang Muslim ya. Correct. Protect the person. Orang Muslim memang kewajibannya untuk memakai jilbab. Sebenarnya ada lagi untuk cadar, cuman. Tahu nggak sih perbedaan hijab dengan nikab gitu, yang cadar gitu? Cadar uh, perbedaannya kalau untuk hijab itu memang diharuskan, tapi kalau cadar itu enggak terlalu diharuskan. Kalau yes. Mereka cuma menutupi apa rambut. Nah, kalau niqabnya menutupi, menutupi rambut Ya. Mata doang. dari burqa, Afghani jaring, -jaring gitu. Kalau mungkin kayak burka atau khimar itu kan lebih ke mereka yang sudah syari, terus pakaian pakaian mereka juga lebih tertutup dari mulai tangan sampai mata sini. Kalau untuk memakai salah satu hal tersebut di muka umum itu bebas milih atau kamba harus ada ada suatu kondisi tertentu untuk memilih salah satu gitu. Sebenarnya tergantung individual si muslimah itu sendiri sih mau ngikutin yang dari sana atau mempunyai apa sih gaya hijabnya atau sendiri gitu nikab itu uh, apa namanya uh, tradisi orang Arab itu kan di sana itu I think it's more of culture men sebagian mukanya uh, kalau sekarang sih saya masih bebas ya tapi kalau untuk nikab uh, orang tua saya lebih utamanya tuh kayak masih belum uh, nikab itu kayak masih ke Arab- Araban di Indonesia pikirannya mm. jadi kayak orang tua orang tua Indonesia tuh kayak Da, jangan dulu gitu itu kalau untuk uh, da, kan kita kan ada hak asasi manusia ya kita, kita bebas gitu memilih pakai nikah atau enggak yang jelas kita berhijab kalau menurut Mbak sendiri uh, tembak aja sih kira-kira uh, berapa persen sih uh, wanita muslim di Indonesia yang memakai hijab berapa uh, persen ya 85 persen 70 persen. Nah, itu juga kita tahu dia ada itu orangnya Istiqomah, pakai hijab apa? Buat gaya-gaya doang, kita kan nggak tahu. Sekarang itu, hijab itu udah jadi tren. Ya, kan banyak banget yang uh, apa orang-orang yang memutuskan untuk berhijab, bercadar. Uh, dari mana sih uh, gagasan dan pendapat bahwa wanita itu harus menutup seluruh tubuh mereka? Sudah ada aturannya dalam Al-Quran? Ada di surat An-Nisa Al Al-Quran, an Al ayat berapa tuh saya lupa. Ada di situ dijelaskan bahwa seluruh... Uh, apa namanya? Wanita itu diharuskan untuk menutup auratnya dari kepala sampai ujung kaki, kecuali wajah dan telapak tangan. Adil enggak sih ketika wanita itu disuruh menutupi sedangkan e, pria itu enggak harus itu? Adil, karena memang e, wanita itu lebih mulia ya, jatuhnya lebih mulia daripada e, pria. Adil lagi ya benar-benar e, anugerah banget gitu ya disuruh pakai <tuk> Islam itu sangat jadi Islam itu menjaga wanita dari pandangan para laki kalau ibaratnya makanan yang sudah terbuka dan makanan yang sudah tertutup yang masih tertutup pasti orang-orang akan lebih memilih dengan yang yang tertutup terus Insya Allah dan lebih uh, lebih terjaga. auratnya laki-laki itu ada gitu. Tetapi memang yeah. laki-laki ya nggak seperti auratnya perempuan karena tubuhnya wanita itu adalah hasrat bagi laki-laki. Semua laki-laki mau wanita itu jelek ataupun apa, tapi setiap kali wanita, uh, wanita itu bertelanjang dadalah di depan laki-laki pasti laki-laki bakalan berhasrat. Di sana Islam menjaga wanita banget. Yeah. So, Islam menjaga wanita. Protects both yeah. men and Tentu sih orang-orang kan kadang juga ada yang bisa pakai hijab, ada yang enggak. Kalau dia enggak pakai hijab, otomatis kan terbuka tuh ya. Banyak laki-laki yang melihat wanita tersebut yang enggak berhijab. Ya, makanya untuk menjaga kesucian dan biar enggak terlalu makanya dipakai hijab, Bang. Mbak pernah enggak sih berada di situasi di mana Mbak itu harus melepas hijab Mbak, maaf harus melepas hijab Mbak di di muka umum, di publik seperti ini misalnya gitu. Pernah enggak sih? enggak ya, pernah kalaupun memang harus ya enggak akan mau karena kan memang ke segitig itu so in a muslim country so they have access to more privacy especially in muslim country right orang pemerintah bilang kamu harus kasih tebak kalau enggak kamu tebak mati ya udah tebak mati aja karena itu syariat saya dan situ yang saya percaya tetap teguh sama pendirian saya gitu saya enggak boleh ngelepas dia karena memang peraturan dari sananya harus pakai jilbab oh jadi ketika misalkan bang mendapatkan pekerjaan tapi diharuskan untuk memfasih hijab, mbak akan menolak hal itu Men menolak perut mas kayak cara mas menilainya tuh kayak gimana nilainya ya benar tahu tahu siapa itu wanita sebenarnya tingkah laku misalnya. oh menarik, menarik itu mungkin dari sikapnya dia bang oh mungkin dari sikapnya ini baik gitu rajin ibadah Bukan visible, cuma gitu ya. oh. nah, banyak perhatian. Just for a simple act of the hand, right? Tahu ke luar kota, jadi yeah. ya. focus on the person after that. Minor, minoritas di sana pernah saya ke Bali. Di Bali kan Udah lumayan banyak ya, tapi memang di sana mayoritas kan boleh sama orang-orang Hindu. Mereka welcome, pandangan orang itu terhadap Mbak yang memakai hijab itu kayak gimana kadang orang bule yang belum tahu hijab ngeliatin gitu. mungkin mereka bertanya-tanya mereka saya juga <laughs> pernah ngelamar kerja di mana perusahaan itu tidak menerima wanita wow semua didn't accept it ya udah nanti kerja bisa yang lain gitu ya saya tahu rezeki udah ada yang atur itu beautiful way to look at it, exactly the rest is in the vast hands kayak gini kan ketika nanti tanya apakah nggak panas perasaan Mbak tuh kayak gimana ada sih oh, setuju oh, mana oh, panas oh, ngerakan oh, terus oh, oh, <usuk> eh guyon-guyonin aja. Heeh, subhanallah. Halis <Hell> halis. Yang memiliki pendapat dan beranggapan kalau misalkan wanita yang memakai hijab itu seperti terampas haknya untuk mengekspresikan tubuh mereka. Jadi untuk para perempuan yang belum memakai coba dipakai. Untuk akhlak, jika memang belum siap, coba apa sih aurat dulu. itu enggak. Banyak yang nikap-nikap yang para nikap-nikap itu yang kayak berprestasi banget dalam bidang fashion juga banyak. Prestasi itu berarti menunjukkan ekspresi mereka Sampaikan sih nggak terampas ya hak haknya saya dengan berhijab masih bisa kok masih bisa melakukan hal-hal yang kita mau meskipun itu ada batas-batasnya. Jadi stop diskriminasi kepada orang yang berhijab. Do you see many women in headscarves in your country? And how is the wearing of such clothing perceived? In Canada Let we have no emotional For more authentic insight into the latest news and cultural trends from all over Asia, be sure to subscribe to Asian Boss and follow us on our social media. Thanks for watching and as always, stay curious. Stay curious, guys. <laughs> that was pretty cool, that was uh, pretty nice. I, I enjoyed it just to kind of see their point of view and uh, they had a lot of positive uh, things uh, to say about it which was uh, really uh, nice so i enjoyed this uh, quite a bit guys and i hope you did too if you did then please don't forget to like comment share and subscribe and as always thank you very much for all 11 support i hope you guys have yourself a wonderful day take care of yourself and your family i'll see you guys in the next video take care